dulu lagi nyok, nyok. Oke guys kehabisnya minyak <laughs> kita <laughs> mau TV bisa minyak nah, <laughs> apa, apa, apa, apa. <laughs> <laughs> <laughs> Nah. Ha. Minyak. <laughs> Yang Nah, Bang. Nah. Da. ha Hah. Bet kau nyaman men. Nah, kau lihat tuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi bersama gue mas Aopasial, ah gua kali ini mau nyari guys hari Minggu guys. ke cepat tanpa guys kita cek cewek cewek guys. <laughs> <hansia> itu minggu ini minggu ini minggu dikat lagi aku ini minggu udah tang pe sab Buat ke mana? nanti jadi kawan di pula? Sama dia harus beda. jadi 3 dong. Iyalah, iya, ya. dia ini ngantarkan Nanggol nanggon Nanggon. nanggol, nanggol. Kata lah? Ini kita sini ada. <laughs> Nah pemandangannya terlalu bagus depannya. <People Valerie> <going> Siapa? Lihat tahu. Anehnya. Yunteh. <laughs> Hah? Yute, loh. Huh? Yute. Apa? Kan matakan, loh. Oh, lah. Dia, dia loh. Aku lama terikut kejadian sama dia tuh. Aku sehari Aku sebulan dapat gajian sampai begwe. <laughs> nyaman pegawai kabon bebas kabon tuh aku begwe kabon orang nyaman yuk. Loh. Hasilnya ada narapun. Dari mana? De rumah mau. De Empat nyale, pulang. tadi ramai sih. Ji. ya kita? <laughs> ada. Ini kan doang siang di sini, jam ya malam sini lagi. Siapa? Siapa? Siapa aja keluarganya? Iya -apa? <laughs> ada. Malam ini kita berlama Kita duduk lagi. Hehehe anak lapar meningkat makan Benar Makanan sini <tuk> oh, luk. kita tunggu sini dulu ya. Eh, kok itu Tahu? Tahu pematah. kemarin tuh yang bilang loh Ah, Hah? Yang ya apa? nih? Oh. Pesak aja, Mati stroknya mah nyambar Niatnya ke sini sibuk terus dapat udah debat marah Cumbernya. Dari kemarin dah katanya. sampai berenti, kau berhenti ke jalan sampai sampai kau berhenti bisa saklap ini Aku juga ketahu nak. jangan ke mana sih sini mati. Sini Hei. Kau kami jumpa kau Hai, awalnya ke sini dah kamu sini. kemana lagi dituju. Kawan ke belakang. Hey. Hey. Apa pula Pesan lagi, hei. Santai Hei. tambah, orang apa sekali ngapa langsung? oh nanti jadi lubang ya? Mana lah beda lagi hahaha <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> nya. Jangan lambat. Aku ujungin tumpang juga, dah. Banyak apa kait? Banyak, banyak. Jamur itu banyak, nong. Kata suting, kata suting kadang mau timbul. Jangannya. ini kan kau berkulakai kok. Yang sables dah. Apa ada mau timbul? Nah. Itu tak kait tadi itu sangat kibalnya. Kendek. Terima <laughs> kasih <laughs>